Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul ukada min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setelah video sebelumnya membahas tentang pengertian integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, dan manfaat integrasi nasional, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar ini menunjukkan keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki perbedaan adat, perbedaan pakaian, dan perbedaan budaya. Keberagaman yang terdapat dalam masyarakat di satu sisi menjadi potensi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Di sisi lain juga, keragaman juga dapat menjadi unsur perekat dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap masyarakat Indonesia hendaknya dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan integrasi nasional. Lantas, apa yang menjadi faktor pebentuk dan penghambat integrasi nasional? Mari kita bahas bersama. Simak dengan baik. Faktor Pebentuk Integrasi Nasional Faktor Pebentuk Integrasi Nasional dapat diartikan sebagai faktor pendorong atau pendukung integrasi nasional Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok Terdapat dua faktor pembentuk integrasi nasional baik itu dari internal maupun faktor eksternal Setidaknya ada enam faktor internal yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan Rasa senasib seperjuangan pada masa lampau menjadi salah satu faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Indonesia telah mengalami sejarah kelam di masa lalu, yaitu masa penjajahan selama bertahun-tahun. Rasa senasib seperjuangan dalam melawan penjajah telah mengantarkan Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Semangat persatuan yang terbina pada masa lalu menjadi semangat mempertahankan persatuan pada masa kini. Generasi penerus bangsa hendaknya tidak menyanyiakan persatuan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu dengan perbuatan yang merusak integrasi nasional. Rasa senasib seperjuangan pada masa lalu dirajut untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kini, rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan memperkuat stabilitas nasional dan menjaga persatuan Indonesia dalam integrasi nasional Faktor internal yang kedua adalah adanya ideologi nasional Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun Pancasila telah menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pancasila mengandung nilai-nilai yang luhur untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika nilai-nilai dalam ideologi nasional diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional akan tercipta. Nilai-nilai luhur Pancasila ini adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Faktor internal yang ketiga adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu. Perbedaan dan kemajemukan rakyat Indonesia tidak selayaknya menjadi alasan munculnya konflik sosial. Perbedaan dan kemajemukan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam suatu kesatuan bangsa yang utuh. Keinginan mempersatukan perbedaan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatkah Anda, tekad persatuan dalam perbedaan telah dilakukan para pemuda pada tahun 1928 hingga melahirkan ikrar persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Selain itu, Keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Faktor internal yang keempat adalah penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Komitmen penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah dikumandangkan dalam ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi, kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung tinggi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan dipelajari pada setiap jenjang, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia mampu dipahami hampir seluruh penduduk di Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menjembatani perbedaan bahasa antar daerah sehingga mendorong terciptanya integrasi nasional. Kemudian faktor internal yang kelima adalah adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sikap gotong royong yang dilakukan, masyarakat memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting. Dengan adanya Gotong Royong, segala permasalahan dan pekerjaan yang rumit akan cepat terselesaikan. Gotong Royong juga dapat menyatukan segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, Gotong Royong dapat mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Semangat Gotong Royong, solidaritas, dan toleransi dalam diri bangsa Indonesia mampu menyatukan keberagaman yang ada. Bangsa Indonesia memahami, hanya dengan persatuan Indonesia akan berdiri kukuh. Oleh karena itu, semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi senantiasa dibina demi kukuhnya integrasi nasional. Kemudian faktor internal yang keenam adalah adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dapat menumbuhkan kebanggaan pada diri setiap warga negara terhadap negara yang kaya dengan sumber daya alam dan keanekaragamannya Baik itu agama, bahasa, adat maupun budaya. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara seperti melestarikan budaya daerah, bersosialisasi dengan masyarakat, serta menjaga lingkungan alam. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia demi terwujudnya integrasi nasional. Selanjutnya adalah faktor eksternal integrasi nasional. Setidaknya ada empat, yang pertama, adanya ancaman dari luar. Indonesia sudah merdeka dari penjajah, akan tetapi, ancaman dari luar masih tetap terjadi. Spionase terhadap Indonesia, illegal fishing, pelanggaran batas wilayah, klaim bangsa Indonesia oleh negara lain, dan narkoba merupakan ancaman yang nyata dari luar. Integrasi nasional sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman tersebut. Kemudian faktor ekstra yang kedua munculnya globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat dunia bahwa tidak ada sekat bagi terjalinnya hubungan antar negara dan antar individu di seluruh dunia. Kondisi ini tentu dapat disadari oleh masyarakat Indonesia. Kesadaran tersebut sangat penting untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi. Adanya globalisasi dalam berbagai bidang tentu akan memberikan konsekuensi lebih terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat warga negara dalam menghadapi globalisasi dapat membentuk integrasi nasional. Semangat tersebut tentu bertujuan memajukan bangsa dan negara. Globalisasi mempengaruhi perkembangan pasar bebas. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Melalui pasar bebas, sekat antar negara mulai kabur. Kenyataan tersebut mengandung konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain. Persaingan tersebut tentu dalam rangka mendukung produk dalam negeri. Oleh karena itu, seluruh warga negara diharapkan dapat bersama-sama memajukan produk dalam negeri. Faktor eksternal selanjutnya adalah maraknya persaingan alutsista atau alat utama sistem pertahanan antar negara. Alat utama sistem pertahanan atau alutsista berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan, perlengkapan militer, dan komponen-komponennya. Alutsista merupakan salah satu komponen utama untuk menjaga dan menghadapi ancaman bagi suatu negara. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak negara mempertimbangkan alutsistanya. Perkembangan tersebut menyebabkan persaingan alutsista antar negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Alutsista Indonesia meliputi persenjataan, transportasi perang, maupun perlengkapan lainnya yang dimiliki oleh tentara nasional Indonesia dan komando pasukan khusus atau Kopassus. Indonesia memiliki beberapa industri yang mendukung kekuatan militer yaitu PT Pindad atau Persero yang memproduksi persenjataan, PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi transportasi militer dan PT PAL Indonesia mengembangkan alutsista demi tercapainya integrasi nasional. Alutsista dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI dalam menghadapi berbagai ancaman baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Faktor eksternal integrasi nasional yang keempat adalah munculnya konflik internasional. Konflik dapat terjadi di suatu negara, baik itu konflik dalam satu negara maupun konflik antar negara. Konflik dapat mengakibatkan kerugian bagi negara yang bersangkutan. Kerugian yang dialami seperti terganggunya tata pemerintahan maupun penderitaan bagi rakyat. Sebagai negara yang besar, Indonesia tentu tidak ingin berkonflik dengan negara lain. Konflik yang terjadi di berbagai negara dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menjalin persatuan dan kesatuan demi tercapainya integrasi nasional. Selain itu, munculnya konflik internasional menumbuhkan solidaritas bangsa Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah bersama rakyat bersatu padu membantu mengirimkan bantuan militer, makanan, dan doa untuk penyelesaian konflik. Ini adalah faktor pembentuk integrasi nasional. Selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan. Adapun yang menjadi faktor penghambat integrasi nasional, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan dapat menghambat tercapainya integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, coba perhatikan kondisi sosial di lingkungan sekitar Anda. Apakah di lingkungan sekitar Anda pernah terjadi perselisihan antar suku, agama, ras dan antar golongan? Jika perselisihan tersebut masih sering terjadi, artinya bangsa Indonesia belum bisa dikatakan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan hal yang wajar, karena tidak ada yang bisa mengubah perbedaan itu. Akan tetapi, sudut pandang terhadap perbedaan dan cara menyikapi perbedaan dapat diubah. Konflik yang terjadi dalam masyarakat sering dimulai dari perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Jika tiap-tiap pihak saling menghargai dan bertoleransi, perbedaan tidak akan mengancam integrasi nasional. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang yang kedua, Indonesia memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Akan tetapi, masih ada beberapa kemajemukan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, Terutama berkaitan dengan kebudayaan setempat, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia membuat kemajemukan terkikis secara perlahan. Lantas, bagaimana cara menghargai perbedaan dan kemajemukan dalam masyarakat? Setidaknya ada tiga cara: yang pertama dengan sikap ramah, yang kedua tidak egois, dan yang ketiga saling tolong-menolong. Faktor penghambat integrasi nasional yang kedua adalah kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan hensurnya sebuah bangsa sehingga integrasi nasional sulit terwujud. Kemudian faktor penghebat yang ketiga adalah kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kurangnya kesadaran terhadap ancaman dari luar juga dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional. Era globalisasi mempengaruhi kehidupan suatu bangsa dengan kemajemukan. Globalisasi mampu menembus batas dunia. Globalisasi dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Jika hal ini tidak dicegah, Rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan makin mempersulit terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlakukan kiat-kiat untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional bangsa. Faktor penghambat selanjutnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kurangnya kesadaran dapat disebabkan oleh rendahnya rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, apatis atau masa bodoh dengan perkembangan kenegaraan dapat menyebabkan upaya menciptakan integrasi nasional menjadi nihil. Sikap masa bodoh bisa muncul dari kekecewaan terhadap pemerintah dan kepemimpinan yang tidak kunjung membawa perubahan. Kekecewaan juga timbul dari pembangunan atau pendistribusian hasil alam yang tidak merata. Agar tidak menjadi penghambat integrasi nasional, baik rakyat maupun pemerintah hendaknya melakukan sikap introspeksi diri dan mengembangkan rasa sikap cinta kepada tanah air Indonesia. Kemudian faktor penghambat integrasi nasional yang kelima adalah berpandangan etnosentris. Tahukah Anda mana etnosentris itu apa? Betul sekali. Etnosentrisme adalah paham yang menganggap budayanya paling baik diikuti dan sikap merendahkan budaya lain. Etnosentris jelas akan menimbulkan perpecahan antar etnik. Oleh karena itu, sikap ini harus dihindari dengan mengembangkan toleransi. Bangsa Indonesia harus memahami bahwa manusia memiliki derajat yang sama dan tidak dibenarkan sikap diskriminasi atau sikap saling merendahkan dalam berbagai hal. Untuk mencapai integrasi memang tidak mudah. Semua pihak, baik itu pemerintah maupun rakyat, harus mempunyai pandangan yang sama mengenai persatuan, mengenai integrasi nasional. Dari faktor pembentuk dan penghemat integrasi nasional, marilah kita sikapi dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk saling menghargai, saling menyayangi, bersikap ramah, tidak egois dan tolong menolong antar sesama, antar golongan dan seterusnya nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya kita untuk menjaga integrasi nasional materi upaya menjaga integrasi nasional akan kita bahas pada video berikutnya demikian yang dapat saya paparkan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat terima kasih dan salam Pancasila